Semuanya adalah Mega Hari Senin Bunga Hari Selasa Api Hari Rabu Daun Hari Kamis Angin Hari Jumat Air Dan Hari Sabtu Bumi Nah, dari simbol-simbol tertentu Pasti setiap orang itu akan mempunyai karakter-karakter tertentu Nah, biasanya Orang yang hari lahirnya hari minggu dan karena simbolnya atau gambarannya adalah mega biasanya orang tersebut akan mempunyai watak yang keras tidak mau kalah kenapa tidak mau kalah karena simbolnya langit biasanya langit itu yang memang selalu ingin berada di atas itu untuk uh, karakternya tapi biasanya simbol dari hari lahir minggu juga ke keras jadi dia mau bekerja keras nah Senin, Senin itu disimbolkan hari lahirnya Senin dengan bunga. Nah, sahabat mistis yang hari lahirnya hari Senin karena simbolnya bunga, sifatnya bunga adalah ketika layu ya dia akan layu. Tapi ketika dia segar, ketika uh, dia berkembang di apa namanya, disiram dengan baik dia akan tumbuh mekar. Nah, jadi apabila yang mempunyai hari lahir Senin Biasanya wataknya itu akan seperti mudi. Kenapa mudi? Sama seperti sifat bunga ya kadang layu ya layu tergantung dari dorongannya support. Support bisa dari orang tua, keluarga ataupun pasangan. Yaitu tergantung dari siraman. Apabila ada yang support, biasanya baru sifat atau watak dari hari Senin itu semangat. Jadi, watak atau karakter dari sifat yang lahirnya hari Senin itu Ya biasanya seperti itu Harus banyak mendapatkan support atau dorongan Supaya bunganya berkembang Supaya bunganya tercium Karena kalau tidak dia akan layu Akan ada sifat males sedikit Nah itu dari hari Senin Sekarang hari Selasa Simbol hari Selasa adalah api Nah sahabat ini sudah bisa dibayangkan kan Sifatnya api itu seperti apa Menggebu-gebu, bisa membakar Jadi hampir sekian puluh persen Yang mempunyai hari lahir selasa Biasanya wataknya atau sifatnya akan pemarah Cepat emosi Jadi biasanya meledak-ledak Karena itulah sifat api Nah, untuk hari Rabu Hari Rabu itu digambarkan atau disimbolkan adalah daun Dan sifat daun itu Biasanya seseorang yang mempunyai Hari lahir, rabu, karakternya kuat, keras, susah untuk diganggu-gugat Keras sekali, tapi sebenarnya di dalam hatinya lembut Lembutnya karena apa? Kebanyakan hanya mempertahankan egonya, memperlihatkan kerasnya Meskipun dalam hatinya misal dia tidak mau keras Tapi karena mungkin ada dari e, karakter atau sifat daun yang ke, ke Ibaratnya biasanya dia akan mempertahankan egonya Itulah Uh, watak dari yang punya hari lahir hari Rabu Nah sahabat mistis uh, Hari kelima yaitu hari Kamis Dan hari Kamis itu digambarkan oleh simbol Atau gambaran angin Dan sahabat mistis bisa bayangkan Sifatnya angin itu seperti apa Kalau memang ada angin ke arah barat Angin bisa ke barat, bisa ke selatan Bisa ke utara, bisa ke timur Nah Biasanya gambaran yang globalnya untuk orang yang mempunyai uh, kelahiran di hari Kamis Dan digambarkan dengan angin biasanya sifatnya labir Apa itu labil? Biasanya kalau memang dia moodnya lagi baik, anginnya lagi ke arah kiri dia akan ikut ke kiri Anginnya lagi ke kanan dia ikut ke kanan Nah biasanya seperti itu bagaimana saja gambaran dari sifat angin Itu untuk hari Kamis dan sekarang, hari Jumat. Hari Jumat itu disimbolkan dengan lambang air. Nah, sifat dari air itu biasanya tidak terduga. Ada air yang tenang, ada air juga yang seperti di lautan, ombaknya tiba-tiba menerjang, bahkan air juga bisa menghantam alam semesta ketika ada musibah seperti tsunami. Nah. Jadi untuk orang yang mempunyai hari lahir Jumat Biasanya mempunyai karakter orangnya itu seperti pendiam Tapi kalau memang dia sudah marah Biasanya hawanya meledak-ledak Uh Bisa meledak-ledak seperti tsunami Bisa menghajar apapun Itu karakter dari hari Jumat Nah sekarang hari Sabtu Hari Sabtu itu adalah bumi bumi adalah di mana tempat kita berpijak manusia berpijak di mana di atas bumi, pohon di mana tumbuh di atas bumi apapun begitu tumbuh dengan subur dengan baik dan juga manusia semuanya mena, apa melahirkan punya keturunan semuanya tumbuh di bumi tapi bumi juga tempat di mana diinjak-injak ya orang meludah juga kemana ke bumi jadi positif dan negatifnya lahir di hari Sabtu itu cukup istimewa. Cukup banyak. Karena apa? Sifatnya yang lahirnya hari bumi itu wataknya itu tidak tegaan. Akan e, cenderung pendiam dan resikonya itu negatifnya banyak terkadang dihina, difitnah. Tapi bagusnya baiknya rezekinya hoki. Kenapa hoki ya? Sifat bumi semuanya tumbuh di bumi. Semuanya tumbuh subur di bumi, semua berpijak di bumi. Jadi cenderung wataknya sebenarnya banyak kebanyakan pendiam, dan biasanya sering kena fitnah, tidak tegaan, tidak bisa melawan, menggebu-gebu meledak-ledak, kebanyakan diam, tapi untuk rezekinya hoki.